saya baru bangun nih hari ini ya Oke selamat pagi kita akan olah nafas seperti ini uh, dua ya ya Lagi. saya maaf nih 100 karena hari ini saya pagi ini baru akan ngurus namanya supaya Facebooknya nya bisa 500 ya karena memang perpanjangannya tiap bulan. Kemarin saya ke Batam Sabtu minggu ke Batam bahkan padat banget bukan Sabtu minggu aja ya. Kemarin itu perjalanan saya, tuh hari Kamis saya ke Semarang, Jumat balik Jakarta, Sabtu ke Batam, Senin pagi pulang dari Batam di airport, udah dijemput drivernya CBN yang di Ipo Cikarang bawa ke sana, diajak sopring dengan Justin, Jim sama Yosi dalam sebuah talk show, lalu pulang nah, begitu malam dari malam baru ingat lagi ya 100 pentok. ya jadi pagi ini juga seratus uh, pentok. yang di Facebook ya mudah-mudahan ada yang nggak bisa masuk ke uh, Zoom larinya ke Facebook ya sekarang Facebook udah saya streaming uh, sudah jalan ya cuma saya nggak tahu berapa yang masuk di Facebook ini. saya harus uh, online dulu coba sebentar so, saya sudah sudah online tapi coba saya monitor dari halaman Facebooknya sudah sudah live sudah bisa diikutin kalau yang ngikutin dari uh, Facebook tapi jumlah yang ikut oke okay, baru 4. ya tidak apa apa kita emang sudah terbiasa lewat Zoom ya kalau perubahan nanti Mau pakai telkomsel atau mau pakai apa, banyak yang nggak bisa ikut lagi. Oke. Nah Pagi ini, teman-teman, kita olah nafasnya Wim Hof 2. Nah, ini agak harus hati-hati sedikit. Ya, saya jadi penjelasan dulu mengenai Wim Hof 2 ini. Kalau yang sudah ikut Wim Hof 1, maka ada kesamaan, tapi juga ada ada hal yang jauh berbeda kesamaannya. Limbok dua itu kan kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, 200 kali. Nah mestinya waktu 200 kali itu minimal bisa 99. ya. Walaupun termasuk yang 3 digit atau 98 kalau 2 digit, ya saturasi udah udah bisa ikut. Bahkan sebenarnya sembilan pun bisa ikut asal hati-hati. Nah, limbok dua ini. Disebut juga namanya terapi hipoksia. Maka kalau yang punya oximeter dipasang, nanti pasti kelihatan saturasinya turun. Seberapa jauh turunnya, seberapa banyak buangnya, seberapa lama menahan nafasnya. Jadi bimbang dua ini tarik nafas, tarik nafas, 15 kali pelan-pelan. Lalu tarik nafas, buang nafas, lebih cepat 30 kali. Jadi waktu Wim Hof 1 kan 200 kali, makin lama makin pelan. Kalau itu tadi kita pelan-pelan dulu, tarik nafas, buang nafas. Wim nah, Hof selalu tarik hidung, buangnya mulut. Tarik hidung, buangnya mulut. Ini pagi ini saya tadi malam pules banget tidurnya. Tapi selesai zoom itu jam 10 langsung tidur. Baru bangun ini, 7 jam setengah. Ada bekerja bunyi jam lima seperempat baru duit ya bagus. boleh saya minta ampun. Nah saya belum siapin video di YouTubenya posisi bagaimana timbok olah nafas ya besok pagi tak tunjukkan Wimbo sendiri olah nafasnya bagaimana. Tapi kalau teman-teman mau lihat yang di Facebook apa WA group modul workshop nah itu ada baiknya disimak ya karena pagi gini kan jelasnya nggak panjang lebar. Tapi kalau yang di workshop itu kan dulu kita webinar kayak tadi malam tentang Wim Hof 2 lalu direkam. Jadi jelasinya panjang lebar ya apa gunanya. Kan. Tapi kalau pagi ini praktisnya aja, termasuk barang baru pertama kali ikut pun nggak apa-apa, agak salah ikuti petunjuk ini nih ya. Jadi kita tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, mau angkat tangan boleh tarik nafas, buang nafas 15 kali, lalu tiga kali, 35 kali lebih cepat. tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, pakai mulut ya. setelah 35 kali, nanti ikut Bapak ada apa ab banyak ya, ada audionya. kita praktek bareng. jadi saya juga praktek. setelah itu tarik nafas, tarik, tarik, tarik, tarik buang, buangnya buang habis gitu ya. kalau wimob sendiri nggak sampai habis, tapi nah hanya lama. nah, kan prinsipnya paru-paru kalau kita buang, kempesin gitu kan. Jadi boleh nafas berada boleh nafas perut, boleh duduk, boleh berbaring, kalau mau bebas. Buang habis, setelah dibuang, itu ditutup mulutnya. Hidungnya ditutup, tahan nafas. Jadi setelah dibuang, tahan nafas. Nah, kita akan bareng-bareng, maka kita akan tahan nafas 40 detik. Setelah tahan nafas 40 detik, itu kalau pakai oximeter, pasti turun oximeternya. Lalu turun. Tarik lagi setelah 40 detik tarik. Tarik, tahan 15 detik. Nah. Terus selesai satu ritme namanya. Selesai satu ritme, ulangin lagi. Tarik 15 kali pelan-pelan, 35 kali lebih cepat. Tarik, buang, push. Buang-buang-buang-buang-buang sampai habis, tutup 50 detik. Gitu ya. Habis satu tarik lagi. 15 detik selesai Baik, kedua lagi tahan nafasnya 60 detik Nah sekarang buat yang baru pertama kali ikut ya. buat yang baru pertama kali ikut maka kalau waktu nahan ya nggak kuat nah kuatnya aja berapa misalnya tahan nafas baru 20 detik udah kayak Ya udah tarik tahan lima detik itu sendiri Kakak. tahan tuh dua tiga empat lima enam sampai lima belas nafas biasa lagi atau nafas pelan pelan ah, tarik nafas buang nafas sampai ngikuti nyambung dengan apa-apa teman-teman yang lain ya dengan lima kali 35 kali tarik buang buang buang buang buang buang tahan nafas 50 detik nah yang lain-lain 50 detik teman-teman 30-40 nggak kuat, begitu nggak kuat tarik nafas, ya. Nah, yang perlu dikasih peringatan adalah karena ini pakai tahan nafas, saturasi akan turun. Tidak perlu takut. Selama begitu nggak kuat, langsung segera tarik, ya. Bahkan tidak perlu takut waktu tarik, geli kok geliang pak, gitu ya. Jadi kalau metode Wim Hof 1, kesemutan biasa, kesemutan biasa, pusing berhenti. Ya, latihan lagi besok ya pusing berhenti, berhentinya tuh udah mati. 200 kali itu waktu 100 pusing, ya berhenti aja waktu 100 terus tarik nafas pelan. Ah, lega. Nah, lega itu penting ya. Nah, lega itu penting. Ingat, ingat ilustrasi sederhana yang gampang dimengerti ya. Dikejar anjing, dapat tempat aman, <laughs> lega. Lega kita hidup ini kadang kurang rasa aman, ya. Ditolak suami, ditolak istri, pergi ditolak dibolak teman-teman dihakimi kan buat kita nggak merasa aman rugi bangkrut punya utang merasa nggak aman kayak dikejar anjing <laughs> sekali-sekali dikejar anjing enggak apa-apa. Bosok saya berhidup dikejar anjing ya, anjingnya apa gitu ya, utang, debt masa depan, kegelisahan, kekhawatiran itu ngejar kita. Kita nafas nggak pernah teratur itu bikin kita sakit. Nah kita nafasnya lega ya. Jangan olah nafas pun sambil khawatir ya. namanya olah nafas sambil dikejar anjing ya. Khawatir saturasi nggak naik, ph enggak naik, udah buang rasa khawatirnya pokoknya adah lega lega itu sih perasaannya ya mulutnya nggak usah bilang lega nggak apa-apa itu ya itu kalau yang geleng nanti itu harus ikutin lagi nah yang udah biasa ya nanti kita lihat saturasinya ya eh, tahan apa sempat 40 detik 50 60 makin lama nahannya tentu saturasinya makin turun seberapa jauh tergantung kalau tadi nariknya nggak terlalu banyak ya belum 100, ya tuhnya bisa lebih bawah kalau saya kadang udah 100%, persen tahan nafas empat detik masih 100%. persen <laughs> nggak selalu begitu tapi karena gue, hari ini lagi hebat banget kondisinya. tahan empat detik masih 100%. persen gitu ya ya nama namanya malah gagal gagal apa gagal hipoksia karena ini namanya hipob 2 itu terapi hipoksia jadi emang sengaja untuk hipoksia nah kalau saya masih 100%, nanti saya tetap tetap kuat-kuat tapi buangnya lebih banyak tahan gitu ya. Bahkan, kadang nanti saya lanjutin sendiri. Ya, saya tahannya sekuat mungkin: satu menit, dua menit. Saya terlama pernah tiga setengah menit. Nah, saturasi 50. puluh. Makanya, itu namanya hipoksia. Di bawah 92 itu sudah hipoksia, jadi sudah cukup. Tahan 40 puluh t karena sembilan Tahan 50 puluh t, bisa 85. Tahan enam puluh t, udah tujuh puluh. Udah cukup, udah cukup ya. Teman-teman belum pernah saturasi di bawah 90, nanti. Di bawah 90 puluh aja pasti laku tarik nafas. Gliang. Gliangnya malah kadang tarik nafas. Itu yang kadang bikin takut. Sudah narik, kok masih geliang? gitu? Waktu narik, udaranya ke paru-paru. Belum sampai ke otak. Jadi otaknya masih kekurangan oksigen. Makanya geliang. gitu. Tapi tidak perlu khawatir. Yang, yang, yang, yang masalah itu begini. Saturasi turun, nggak sanggup naik. Makanya yang punya bronkitis, asma, saturasinya selalu di bawah 95, nanti nariknya nahan sepuluh 10 20 detik aja itu paling aman ya. Jantung masih oke sebenarnya ya, kalau punya oximeter, ya, lihat denyut jantungnya. Jangan sampai di atas 110. Karena kadang-kadang waktu saturasi 100 ini sebenarnya aman itu. Tubuh itu melihat oksigen lagi tinggi. Maka dia pompa lebih kencang ya. Tapi selama denyut jantung di bawah 100 aman ya bahkan 110, 100 hati-hati 110, sepuluh tarik nafas lega lega itu, itu yang paling utama tuh denyut jantung bagi orang yang punya masalah jantung ring jantung jangan sampai denyut jantung di atas 110. lega kenapa denyut jantungnya tinggi bisa karena takut lihat situasi rendah ya takut kan tuk tuk tuk makanya jangan takut ya tapi saya wajib memberikan apa apa, apa, apa namanya hati-hati gitu -hati, ya bisa bahaya karena namanya hipoksia kan memang bisa bahaya jadi saturasi akan turun tapi gini yang berbahaya itu hipoksia yang panjang orang kena kena kena covid saturasi 92, wah itu bisa terusan tuh sesak nafas hipoksianya bisa berapa lama 3 hari jangan kan tiga hari tiga jam aja otak bisa rusak satu jam aja otak bisa rusak. Maka biasanya kalau saturasi sudah 92, pasang tabung oksigen. Nah, kita bermain sampai 50. Enggak ada tabung oksigen. Kenapa? Ingat ini tidak lama. Paling lama kan waktu kita tahan nafas, 60 detik. Saturasi kadang mulai turun itu ketika nahannya 30 detik. Nah, setelah 30 detik berikutnya lagi tarik, udah pasti naik. Makanya waktu tibois satu tarik buang itu harus ngalami yang namanya saturasi naik. Biasanya naik 2% itu udah bagus. 95 jadi 97. 97 di sembilan ya. nanti begitu kita turun pasti akan naik dengan cepat. Ya, 15 detik, 15 kali tarik nafas, udah naik lagi sampai 100. Nah, nanti pasti ada yang udah tarik nafas, tahan, udah mulai udah relaksasi. Kok masih belum naik-naik ya, masih fluktuatif itulah kenapa harus pelan-pelan ber bertahap, berarti 3 rit saja. Hari ini kita 3 rit, ya. Nanti bisa 4 rit, 5 read, sampai 12 belas rit. Tapi paling dengan tiga rit saja. Kita satu minggu ini tiga rit terus saja. Ya, teman-teman juga latihan sendiri tiga rit aja dengan batas kalau pas sendiri boleh pakai audio saya yang pos di WA group. Boleh juga ngetong sendiri, nah hanya itu sekuatnya aja. Atau pakai audio begitu nggak kuat, tarik, lima persen buang ya begitu nggak kuat tarik tahan lima detik terus buang pelan pelan lagi buang lagi ngikuti ya bapak dari saya audio nanti baru tarik tahan lagi jadi nahannya sekuatnya ya minum lagi selama nahannya sekuatnya aman ya cuma bimob -bim dua ini nggak boleh berdiri ya karena waktu klien gitu bisa Jatuh. waktu saya ikut dulu kelas berbayar malah yang ngasih aba-aba itu audionya eh bukan apa namanya klien. gitu pas tarik apa tahan Anda akan merasa fly itu nanti ngasih abah-abahnya itu udah biasa kalau detik yang kesian fly itu pasti ngomong fly itu bukan disugesti ya memang fly beneran gitu ya gliang, gitu saya juga dulu gitu gleyeng gitu ya empat detik tahan gleyeng lama-lama tahan 40 detik nggak gleyeng kenapa udah sering saturasi apa hipoksia saturasi di bawah tujuh puluh nggak lagi bertunahannya tak lamain sampai saturasi turun 80 baru gleyeng gitu lama-lama saya saturasi 50 nggak geliem. jadi bisa makanya tentara-tentara oh, Gurga, -tentara kalau di Amerika hampir semua kopassus ya, di Indonesia juga beberapa kesatuan yang pasti diving diver anak saya kan diving ya ya bulan tuh Bali kemana-kemana diving, wah teman-temanku tuh semua kayak papa loh latihan wimov gitu ya kenapa latihan tahan nafas sehingga saturasi 50 itu nggak geliem. Bisa dibayangin seorang diving kalau menyelam, kalau tabung oksigennya habis, dia harus punya cukup kuat dari bawah berapa, kedalaman berapapun, naik ke atas tanpa melihat Bahkan Anda bisa lihat penyelam alam. ya Di wilayah-wilayah pantai ada penyelam alam. nggak pakai tabung oksigen, nyelam. Bisa 30, 20 menit, 30 menit, gimana itu? Sama juga. Pasukan khusus dikejar busuk nyembur ke air, belum cari terowongan nyebur sampai ujung terowongannya berapa tuh 15 menit nggak bernafas gitu ya karena kemampuannya dilatih seperti ini. Jadi ini latihan yang memang nanti gunanya apa saya post di WA grup. Setiap hari akan saya post ya. Memang ini kayak kuliah ya, kayak belajar ya. Memang harus rajin belajar dalam arti liatin di YouTube-nya. Nanti ada gunanya ter hipoksia itu apa? Itu di modul 2A. Nanti ada ada Wim Hof untuk inflamasi, Wim Hof untuk stroke, tekniknya ya sama seperti ini yang berbeda. itu Penjelasannya, nah, kalau butuh penjelasan ya, itu simak videonya menjelaskan kenapa kok hemoglobin bisa naik, kenapa orang stroke lumpuh bisa berjalan ya. Jadi, workshop itu juga saya tunjukkan videonya, bagaimana orang-orang pakai kursi roda dibawa ke rumahnya. Wim Hof diangkut dari kursi rodanya, nya di lantai, mereka olah nafas. Dan sembuh, berjalan naik gunung. <laughs> Jadi, yang, yang WA saya sembuh dengan remove dua juga udah banyak banget. ya Kadang-kadang, kalau boleh saya broadcast, saya uh, izinkan. Ya, istri saya sempat mengalami sakit lutut. Ya, di mana sampai lumpuh itu duduk di kursi, berdiri pun nggak bisa. Waktu di Mataram, kursinya digotong sama panitia karena saya nggak tinggal. Kanker kedua, tapi saya tinggal ke Solo. Istri di Mataram melanjutkan peternak. Kalau pas duduk ya bisa berdiri, digotong masuk kamar. Saya dengar begitu langsung limbof dua tiap jam satu atau dua jam sekali. Saya nggak takut sama sekali, nggak khawatir kenapa kenapa ya. Walaupun memang istri waktu berangkat ke Mataram sudah pakai tongkat, di airport pakai kursi roda, tapi nggak sampai lumpuh nggak bisa berdiri gitu ya. Sampai Mataram, waktu lagi acara benar nggak bisa kuat berdiri, mau berdiri nggak bisa. Digotong masuk kamar, saya bilang limbof dua tiap satu jam atau dua jam, Sambil masuk kamar di, uh, di kamar pelatihan terus tiap satu jam dua jam tidur bangun tidur berjalan <gif> sampai Jakarta di MRI menikusnya robek ya dokter bilang operasi jahit nggak operasi nggak jahit tiap hari pagi Hof 2. tapi ditambah dengan makan kolang kaling dioleh glucosamin sekarang udah jalan udah sepeda ya sembuh nah itu penjelasannya di workshop ya Hof dua terhadap inflamasi misalnya ya terhadap stroke dan seterusnya. Oke, kita akan mulai. Supaya kita nggak uh, kelamaan di penjelasan karena penjelasan sudah ada di workshop. Semuanya baru pertama kali ikut, dia ya, jangan sampai ada apa-apa, maka saya jelaskan ya. Untuk dua ini kita mulai di bab dua bagi yang baru bergabung, maka ini menjadi pertama kali ya. Kan WA grup sudah tutup minggu yang lalu, pasti sudah ikut bab 1 ya. Kalau ini pertama kali yang penting nahannya jangan lama-lama kalau nggak kuat ya kalau kuat nggak apa-apa kita akan mulai ini waktunya dong timbab 2 ini 3 18 menit ya Setelah itu kita akan tetap olahraga body stretching setiap pagi ya olah nafas metode Wim Hof yang kedua dengan teknik ada bagian tahan nafas mulai bagian yang pertama, dengan nafas dalam-dalam. Atau di-breath 15 kali. Kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Kuat. Lepaskan. Tarik nafas pelan-pelan dalam. Penuh. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Terus.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 Bah, lepaskan tarik lewat hidung buang lewat mulut tarik nafas lewat hidung buang lagi tarik nafas kuat-kuat lepaskan nafas dari Tuhan saya sembuh nafas kehidupan Memulihkan saya Nafas kehidupan Memulihkan saya Nafas kehidupan Generasi sel terjadi Nafas kehidupan Hembuskan lagi Nafas kehidupan Hembuskan lagi Tarik oksigen kuat-kuat uang CO2 Tarik obat Nah, ya sehat. Sekali lagi, tarik. Lepaskan. Langsung sambung. Boleh sebentar. sebentar. 30 nafas kuat. Strong breath. Yang 30 kali. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas.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 Nafas kehidupan, sembuhkanku. Nafas kehidupan, pulihkanku. Nafas kehidupan, regenasi salah. Nafas kehidupan, tubuh saya alkali. Nafas kehidupan, kali itu pasti. Nafas kehidupan, satu naik. Nafas kehidupan, saya sehat terima kasih untuk nafas saya sehat arek nafas lepaskan arek nafas lepaskan arek nafas lepaskan nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat Nafas kehidupan oh. itu dari Tuhan. Nafas kehidupan oh. itu menyembuhkan. Nafas dari Tuhan, saturasi seratus lima nafas kehidupan, saturasi itu 100. menyembuhkan. Nafas kehidupan, itu saturasi seratus nafas 100. kehidupan, supaya sehat. Nafas kehidupan, supaya dipulihkan. Nafas kehidupan kuat, kuat Satu lagi Tarik, tarik kuat-kuat. Tarik-tarik. tarik, Tahan sebentar. Hembuskan. Hembuskan sampai habis. Tahan 50 detik. Mulut senyum.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 lepaskan ya kita selesai rate dua ya kita satu kali lagi cukup 3 read ini nanti bisa diulang-ulang ya satu kali uh, latihan ya mulai dengan tiga rate dulu nanti 4 rate nanti 5 rate nanti 4 rate seberapa waktu yang ada dan seberapa uh, hari itu kuat ya kita mulai yang ketiga Metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas dan kita mencoba untuk menahan nafas selama satu menit. Yang nggak kuat jangan dipaksakan. Pas nggak kuat itu mau 30 detik, mau empat detik, ada rasa nggak kuat, tarik nafas terus tahan 15 detik. Ya lima detiknya dihitung sendiri aja kira-kira 15 belas sampai dua puluh. Tapi menghitung dalam hati. Ya saya pause sebentar. Satu saya sudah kembali 100, ya. Nanti yang ketiga ini saya tidak akan ikuti aba-aba, saya akan menahan nafas sekuat mungkin bagi saya supaya saya bisa menunjukkan saturasi saya turun sampai berapa, ya. Teman-teman nanti ikuti aba-aba aja, begitu tahan nafas, tarik nafas, teman-teman tarik, ya. Saya akan tetap tahan nafas untuk menunjukkan saturasi saya berapa. Tapi sekarang juga kalau mau yang pertama kali hadir. Ikut, bisa lihat, saturnya saya udah pentok 100 Bahkan ketika saya berbicara biasa, tidak 100 Tadi waktu di ronde pertama, bahkan waktu sebelum tarik nafas pun saya masih 99 ya, Belum 100, tapi dengan dua ronde aja setelah itu 100 Memang gunanya Revox 2 ini, justru setelah melewati fase tahan Itu paru-paru sel-sel kita kayak kekurangan oksigen serah kita tarik nafas, kayak kelaparan, namanya kayak puasa, namanya hipoksia, makanya terapi hipoksia, intermittent fasting, Bukan, maaf, terapi hipoksia, intermittent hipoksia, jadi kita puasa oksigen, tubuh kita kelaparan, lalu kayak nyedot sebanyak mungkin, maka hasilnya susu saturasi 100 terus, walaupun sudah tidak olah nafas, sudah ngobrol biasa. Nanti kalau tiga kali, rate, enam rate, apalagi, ya kita bisa seratus begini, bahkan hingga 31 jam ke depan setelah selesai olah napas, saturasi seratus. Kalau satu saturasi seratus, selesai olah napas, silakan kencing, cek pH urin, ya bisa delapan. Padahal sebelum olah nafas, sebenarnya minum kopi enggak masalah. Olah nafas pH-nya delapan, tanpa minum air alkali. Saya tidak minum, saya tidak minum air alkali, saya minumnya air biasa tapi pH urin saja 7,5, pH darah 7,5. Jadi urinnya aja, urin itu kan buangan, simpahnya la, la, limbah. Kalau misalnya nyuci baju, limbahnya aja bening, bajunya enggak kotor. Ya, itu teman teman bisa melihat. Saya dulu saturasi enggak bisa 100 karena saya brompitis ke tahun-tahun. Saturasi saya hanya 95, 994, ya. Sekarang bisa 100 hanya setelah tim of 2 rit. Sekarang ke 3, -3 rit, ya nanti teman-teman ikuti aba-aba tahan nafasnya 60 detik nggak kuat tarik ya nggak usah coba-coba kayak saya dulu ya sekali lagi ada bahayanya nanti kalau turun nggak bisa naik kan repot ya kita akan 60 detik tahan nafas ya mulai yang ketiga tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan Mari nafas dalam-dalam lepaskan. Mari nafas dalam-dalam lepaskan. Mari oksigen membawa kesembuhan. Mari oksigen saya jadi sehat. Mari oksigen satu lagi saya alkali. Mari oksigen. Satura, saturasi 100, tarik oksigen. Oksigen. Tari, oksigen, saturasi Rata, 100, tarik oksigen, saturasi 100 tubuh, tarik oksigen, obat gratis dari Tuhan, tarik oksigen, buang, saya Tari, Tari, Tari, sehat, tarik ya. nafas, uh. lepaskan. Arek sekali lagi. nafas kehidupan menyembuhkanku. Sambung 30 kali. Lebih cepat sedikit dengan kuat. Nadanya kuat ya. Oke, arek Lepas. Buangnya kuat juga. Lepaskan. Arek nafas. Lepaskan kaskan tarik nafas saya nah, sehat tarik nafas saya nah, kuat nggak bisa seratus tarik nafas tariknya kuat tarik Kulangan kuat sehat buang kuat, kuat, kuat, kuat, kehidupan tarik kuat kuat dan bukan buang kehidupan boleh kanku nafas kehidupan oh, regenerasi sel Nafas kehidupan, tubuh alkali. Nafas kehidupan, otorasi oh, naik. Nafas kehidupan, bayang sehat. Nafas kehidupan, yang kuat Tarik oksigen, Lega. buang CO2. Tarik oksigen, Lega. buang CO2. Tarik oksigen, Lega. buang CO2 tarik oksigen, saturasi seratus, buang CO2, tarik oksigen, buang CO2, nafas kehidupan menyehatkan, nafas kehidupan menyembuhkan, tarik nafas, lega, paru-paru, tarik nafas, lega, latih jantung, tarik nafas, lega, kita sehat. Arenafas nafas, kita kuat. arenafas nafas, kita sehat. Nafas kehidupan, kulitkanku. Nafas kehidupan, kenduhkanku. Nafas kehidupan, kenduhkanku. Nafas kehidupan, kehidupan yang kuat. Dan terakhir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 persiapan kita tarik nafas tahan 15 detik Lepaskan, ya! Kita eh, selesai latihan. Saya turun sampai 66, tadi, ya. Yang kedua, sampai 63. Uh, kalau sudah selesai, segera ambil nafas pelan-pelan, ya. Jangan bicara kayak saya. Bisa dilihat kalau saya sudah biasa. Ya, Saturasi dengan cepat naik, tapi yang naiknya lamban, tarik dalam-dalam, lepaskan. 96 mudah batas aman, kalau mau biasa nggak apa-apa, tapi kalau mau cepat naik 100, tarik nafas. 99. 100 sudah aman ya. Sudah 100 sudah 100. Ya, sekarang kita akan uh, olahraga, body stretching. Sekarang kita nafasnya beda ya. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Sambil olahraga, maka namanya olah olah nafasnya tekniknya water breathing bukan Wim ya. Tarik lewat hidung, buang lewat hidung, mulutnya ditutup untuk tersenyum. Jadi kita akan olahraga selama 30 menit, mungkin 25 menit hari ini ya. Setelah itu yang mau pergi live Zoom silahkan, yang mau ada pertanyaan ya, kita lakukan waktu laku untuk tanya jawab ya. Setelah selesai praktek, karena pagi hari ini bukan pelajaran tapi praktek bersama. Tapi ya, tanya jawab ya, lewat Zoom ya, jangan di WA, mohon maaf, saya memang tidak menjawab. Pertanyaan lewat Japri karena sudah sediakan setiap hari dan setiap hari boleh bertanya dari modul mana saja termasuk mau nanya probiotik dari malam ya mau nanya juice pro, plastik enzim atau kefir dan sebagainya nggak apa-apa ya pokoknya semua pertanyaan boleh ditanyakan di pagi hari tapi kita jawab sesuai dengan waktu yang ada ya kalau belum dijawab ya besok ikut lagi toh setiap pagi Senin Jumat ada zoom dengan saya jadi itulah waktunya untuk belajar ya tapi tanya jawab kalau pelajaran yang lengkap sebenarnya di workshop simak rekaman workshop ya karena sering yang ditanyakan tiap pagi juga yang di, di, sudah ada di YouTube dalam rekaman workshop ya yang punya tali uh, stretching nanti kita pakai yang nggak, punya nggak usah ya jadi kita akan namanya body stretching ya ya dengan kalau teman-teman melihat ini sama dengan yoga ya sama ya cuma saya menggunakan istilah body stretching tarik nafas lewat hidung Buang nafas lewat hidung Kita akan tarik badan kita Saya akan istilah body stretching Tarik nafas Satu, dua, tiga, empat, lima Tangan taruh di sini Tarik nafas masih Kayak orang ngulat, mau tidur Ya, masih tarik nafas Badan ditarik Sampai terasa tertarik Pinggangnya terasa tertarik lalu buang nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bernafasnya pelan-pelan, kalau tariknya 8 detik, maka buangnya 8 detik. Tariknya 12 detik, buangnya 12 detik. Tarik lewat hidung, buang lewat hidung, mulutnya tersenyum hmm, ya Kita mulai, hitungannya masing-masing, karena hitungannya masing-masing, jadi dikasih apa-apa audio. ya yang nafasnya pendek, ya cuma 5 detik. 5, tarik, buang, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang bisa panjang, ya tarik nafasnya pelan-pelan. Nikmati aja nafasnya. Ya. Tarik pelan-pelan, nikmati aliran udaranya. Nikmati gerakannya, kayak orang menarik pelan-pelan. Menikmati gerakan tangan, menikmati nafas, tapi sambil menarik, supaya saraf-saraf yang terjepit lepas semuanya ya kita mulai Ya, kita selesai untuk gerakan ini. Sekarang yang punya tali, talinya bisa dipakai ya, loop band atau tali, tali, tali senam ya. Yang tidak punya ini ya tanpa tali ya. Tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7 8. Gerakannya pentok, Nafasnya pentok, turunkan lagi 1 2 3 4. Jadi sebuah gerakan tarik nafas pelan pelan buang nafas pelan pelan kakinya gantian ya yang sudah mulai mau e, melatih otot selain nafas kasih beban buat kakinya maka otot-ototnya kita latih ya boleh pakai tali tanpa tali tidak masalah kita mulai Oke cukup, yang punya tali, talinya taruh di telapak kaki, dan tidak punya tali, gerakannya tanpa tali. Jadi, tangan ditaruh di, di bawah kepala, tarik nafas. Ya. Berapa detik? Sesuai dengan ritme masing-masing. Lepas nafas, ganti kaki sebanyak lagi, tarik nafas, lalu buang nafas. Kalau nariknya enam detik, buangnya 6 detik. Tariknya delapan detik, buangnya delapan detik. Dikira-kira saja, nikmati gerakannya, kayak orang menari, gerakannya dinikmati, nafasnya juga dinikmati. Punya tali, pasang talinya. Kita uh, mulai ya, mulut tersenyum, tarik hidung, buang lewat hidung. Oke cukup tadi namanya gerakan bersepeda sekarang kita pijetin punggung kakinya ditarik ya lalu uh, maaf, ya kita pijetin punggung kita peluk uh, kaki kita ya peluk lalu kita goyang kiri goyang kanan tarik nafas lepas nafas lewat hidung pelan pelan. Kita goyangkan badan kita, kita pijitin punggung secara gratis, untuk sendiri kita mulai. Kepala boleh diangkat atau agak diturunkan pun bahkan tidak diangkat pun nggak apa-apa. Yang penting teman-teman merasakan punggungnya kayak di digit. Kalau kita angkat maka ruas-ruas yang berbeda yang terasa di digit. Nah, Naik lebih tinggi lagi ya bagian lain yang rasanya di digit. Kepala diturunkan rasanya beda lagi bagian yang di digit. Ya oke okay. cukup. Teman-teman waktu gerakan kepalanya melihat ke atas. Jadi kalau yang pertama kali hadir atau pengen lihat gerakan berikutnya apa? Ya lihat layar. Tapi layar laptop ya bisa. Setelah itu waktu praktek lihatnya ke atas ya. Kita tarik nafas, maka pinggul diangkat. Jadi kakinya tetap ditekuk. Uh, ujung jari kita bisa lihat pegang tumit ya lalu ya ada yang buka kakinya paling lepas saja tangan terbuka tapi kira-kira posisinya eh, kalau misalnya kakinya tadi sini ya nah, kita buka banyak-banyak tangannya yang terbuka nah terus tarik nafas pinggulnya diangkat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan dan bisa 12 detik ya sampai 12 detik lalu buang nafas pelan-pelan tuh badan diturunkan lagi, pelan-pelan, semuanya beragaknya kita pelan-pelan ya. tidak ada, bukan olahraga yang satu, dua, kita pelan-pelan ya. sesuai dengan hitungannya masing-masing, yang bisa 12 detik, ya tarik nafas, lepas nafas, 12 detik makanya tidak dibuat audionya, ritmenya selama 30 menit berolahraga, tarik buang, waktunya sama lain Oke, selesai. Kita sekarang ganti posisi uh, yang ke arah mundur, ya. Kali nanti kita pakai lagi uh, belakangan. Kita sekarang posisinya ke uh, arah, ya, yang namanya cat push atau posisi kucing. Uh, yang ada apa-apa. Kita posisi kucing yang belum ikut kita lihat dulu yang sudah ikut sudah tahu posisi kucing tarik nafas ya ke depan lurus tarik nafas pelan pelan kepala depan buang nafas mata pelan pelan kepala ke bawah nafas pelan -pelan, buang nafas ini punggung dilenturkan kayak kucing ya namanya cat pose posisi kucing buang nafas sampai habis. Karena nafasnya, kalau yang tidak panjang, ya pelan-pelan. Lalu tarik nafas kembali, kepala ke depan, adanya lurus, ya pelan-pelan. Nikmati gerakannya, nikmati nafasnya. Kondisi kucing namanya, ya kita mulai. Oke okay, cukup nanti kita kembali ke posisi seperti ini tapi kita lemaskan tangannya dulu ya kalau tangannya nahan tadi kan agak capek ya bagi yang sepuh atau yang baru pertama kali ikut kalau tangannya capek kita mesin dulu ya kalau begini juga capek kita langsir tarik nafas, pelan pelan tarik napas pelan pelan ya tidak dipaksakan satu gerakan satu jenis gerakan cuma beberapa kali tapi 30 menit seluruh tubuh kita kita stress maka saya menggunakan istilah namanya body stretching ya nah, kita kembali ke posisi seperti ini seperti gerakan hampir kayak mirip seperti data disebutnya ya kita tarik nafas sampai tarik nafas kaki ke belakang tangan ke depan tarik ya betul betul tangan ke depan kaki ke belakang maka kita Serasa punggung pinggang itu ditarik makanya namanya body stretching tarik nafas dua nafasnya juga pelan pelan semua gerakannya pelan pelan dua nafas kembali ke posisi semula lalu ganti kaki sebelahnya ya kita mulai mau kiri boleh mau kanan boleh mana saja ya hitungannya hari nafasnya berapa detik sesuai dengan tubuhnya masing-masing mulai Oke, sekarang kita posisi serupa, tapi yang tangan dan kaki diangkat sama-sama tangan kiri, kaki kiri. Jadi tarik nafas, tarik nafas, masih tarik nafas, sampai nafasnya habis, nggak bisa tarik, lalu buang nafas, tangan masuk ke bawah, dorong ke samping, buang nafas habis, mulai tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, lalu buang nafas, ya, habis nafas, tarik nafas, ganti sebelahnya, ya, Kita mulai. Coba apa? Kecepatannya beda-beda, ya. Jadi ada yang pelan-pelan, ada yang cepat, sesuai dengan kemampuan tarik nafasnya berapa detik selamat right. Oke, okay. laga kembali tangannya kita alamasing Sekarang kita tepuk tangan ah saya paling suka tepuk tangan sambil kata-kata sugesti ya kita tepuk kaki. Tarik nafas pelan-pelan, buang napas pelan-pelan, atau mau berteriak-teriak kayak saya, juga boleh ya. Terima kasih Tuhan, kaki saya sehat, kasih saya kuat, tapi saya membawa kemana saya pergi. Dan saya pergi bergerak pada tujuan yang ilahi. Saya menjalankan sebuah konsep purpose-driven life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dan tujuan hidup saya mulia, tujuan hidup saya berguna bagi sesama, tujuan hidup saya menyenangkan Tuhan, tujuan hidup saya menyenangkan keluarga, tujuan hidup saya membahagiakan orang lain, tujuan hidup saya membahagiakan keluarga. Hidup yang digerakkan oleh Tuhan dan kaki saya akan menopang kehidupan saya. Okay kok muka juga boleh ya kamu cantik kamu gandeng bukan wajah kamu cantik kamu gandeng adalah kepribadian perbuatan inner beauty boleh ya. tepuk kepala juga boleh pakai jari aja ya. berpikir baik berbuat baik berpikir positif bertindak positif berpikir benar berbuat benar maka kalau otaknya baik seluruh tubuh baik otakmu adalah sentral dari tubuhmu tubuhnya mau sehat ya otaknya sehat hati gembira obat yang manjur. Oke sekarang kita temu pundak ya yang pundaknya pegel-pegel padahal asam uratnya asam urat normal, kolesterol normal tapi punggungnya pegel, Orang menyebutnya frozen shoulder ya nggak usah operasi sebenarnya ya yang penting hatinya benar. konsep hidupnya benar bahwa ini bukan beban, sambil pukul keras-keras ya, tugas-tugas yang harus saya lakukan bukan beban, tapi tanggung jawab panggilan dari Tuhan untuk saya hidup berguna, saya hidup mulia. Semua tugas yang harus saya lakukan, akan saya lakukan dengan semangat, dengan antusias seperti untuk Tuhan, sebuah pelayanan yang mulia, saya bukan dimanfaatkan orang lain, tapi memang saya berguna. Tugas-tugas hidup saya adalah tugas dari Tuhan. Maka Tuhan pasti memberi kekuatan segala perkara dapat bertanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kepadaku. Kamu kuat, kamu sehat, kamu sukses, kamu berhasil. Dan kalau kamu berhasil, banyak berguna bagi orang lain. Bukan sia-sia, bukan pahlawan kesiangan, Bukan dimanfaatkan, tapi kamu hidup mulia, hidup mulia, hidup berguna sesuai panggilan Tuhan Agar kamu akan punya kesanggupan, kesanggupan yang dari Tuhan. Badanmu sehat, punggungmu sehat, segala penyakit hilang. Eh, wow. banget gitu, ya. Sekarang kita ganti posisi berdiri, nggak pakai matras supaya tapinya lebih enak jecnya posisi-posisi nah, keseimbangan migran vertigo ah, ini sering-sering latihan ya tapi semuanya semuanya nggak boleh langsung posisi ini tapi posisi-posisi keseimbangan bagus buat keseimbangan otak maka keseimbangan otak bagus untuk orang migran dan vertigo yang punya tali pasang tali di kaki yang tidak punya tali gerakannya gerakan-gerakan gerakan keseimbangan nah, saya mundur laptopnya ya jadi, yang tidak punya tali, gampang ya. Tarik nafas Sampai dan lurus, boleh? Akan sedikit Buang nafas, tarik depan Tarik nafas Sampai mau duduk sedikit boleh? Buang nafas Pak, saya nggak imbang, Pak Boleh dari kursi ya. Tarik kursi, pakai kursi Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas berapa lama? Sekali lagi, ritmenya masing-masing. Tarik nafas satu, dua, tiga, 4, lima, enam, tujuh. 8 buang nafas, satu, dua, tiga. Jadi ritmenya beda-beda ya. Yang apa namanya? Hitam, yang tidak usah pakai tali, yang tidak usah pakai kursi. Tapi yang mau sekaligus punya tali dan melatih otot dipasang jadi tanpa tali nggak apa-apa ya? tidak harus pakai tali. cuma kalau pakai tali, gerakannya nggak bisa pentok ke belakang, karena kan menahan beban, ya. jadi yang pakai tali pun mau pakai pegangan juga nggak apa-apa ya, tarik apa, buang apa, ya, buang ya kalau nggak mau nafas Oke, okay, ya, dari kalau pakai tali gerakannya tidak, bisa naik naik ke atas, nanti talinya meleset ya. kalau saya akan tanpa porsi, ya kita mulai Tapi sebelahnya, ya. Kanti sebelahnya, Berarti yang kalau kayak mau jatuh-jatuh pakai pakai pegang emosi nggak masalah. Cuma kalau nggak pakai porsi maka otot paha di sini akan terasa kencang. Butuh latihan otot juga. Ketikan paha, ya, dan dipakai untuk menahan. Kalau pakai kursi pegang, calon bisa merasakan ototnya nggak ada beban tergantung ya otot yang mau Kalau pakai apa kursi, sekali Oke, sekarang milik cuma kakinya ke samping. Tarik napas, buang napas. Sempo sepo pegang kursi enggak pakai tali ya bisa lebih jauh tarik nafas buang nafas tarik nafas keseimbangan ya terus buat orang migran tertigo mudah-mudahan dua tiga minggu sembuh dan nggak kambuh-kambuh lagi migran dan tertigonya tapi harus semua gerakan ya semua gerakan karena tubuh ini satu kesatuan. ganti kaki sebelahnya Oke, sekarang udah paket kali keseimbangan lagi sekaligus saja ya posisi pohon Three pose dari posisi pohon yang baru pertama kali ikut boleh dekat kursi atau dekat tembok kakinya dipasang dulu pada posisinya di atas lutut ya di atas lutut kayak menekan boleh dah lalu tangan dilepas misalnya pegangan kursi lepas. Oh nggak imbang, ya udah begini aja ya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas ya Yang sudah sering ikut, begini imbang, begini, Dah, ya, begini aja, tarik nafas, buang nafas Setelah mencoba, yang lebih susah lagi biasanya kalau di tangan tarik ke atas ya Nah, Yang bisa begini, dalam posisi begini, kita tarik nafas, buang nafas ya, kita ngelain Oke, eh, boleh ganti kaki sebelahnya Kalau Tolong pegangan dulu apa-apa Kalau tidak biasa, ya, waktu posisi pun tidak pakai tangan. Ya. Lalu yang baru awal-awal, cukup dengan begini ya. Tarik nafas, buang nafas Yang sudah imbang, tangan ke depan Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan Sudah lebih imbang lagi, kita tangan ke atas Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan. Oke, sekarang kita akan di posisi duduk yang punya tali, yang pakai tali, yang tidak punya tali, tidak masalah ya. sekaligus relaksasi penutupan, jadi yang tidak punya tali, stretching, tapi ini warna biru, warna hijau, warna merah, warna ungu, dan silver. Beda warna, beda ketebalan, ya. Tipis, enteng. Biru ini ada satu lagi yang lebih ditebel, yang ungu ya, ini lebih berat, ya, lebih tebel, ya. Nah, yang enggak punya tali, ya, namanya loop bands ya, tali buat yoga, tali strap, Ketik aja di Google, pasada, Tokopedia, Bukalapak, yang nah, harusnya semua grup udah pernah di post ya, karena begitu pendaftaran ditutup, kan saya pos linknya beli ini, ya, yang kalau yang enggak punya tali, tarik nafas pelan-pelan mencoba untuk panjang coba yang tadi biasa nggak bisa panjang sekarang seberapa bisa panjang ya kalau ada netong 10 detik tuh 2 3 ya sampai 10 pasti bisa dibantu dengan gerakan tangan di mana paru-parunya betul-betul mengembang sampai hitungan 10 kalau buangnya pelan-pelan ya tapi kalau nggak kuat jangan dipaksain ya 8 detik nanti lama-lama bisa 10 lama-lama bisa 12 lama-lama bisa 18 detik tapi ingat karena baru pertama kali gak usah kaget kalau paru-parunya sakit. Yang sakit bukan paru tapi otot-otot yang membungkus paru-paru yang kita paksa untuk mengembang gitu ya. Bahkan juga betul, betul ada yang memang paru-parunya kayak dipaksa mengembang, tapi sebenarnya itu otot-otot sekitar paru-paru mengembang. Kalau sakit ya sudah, nanti jangan jangan panjang-panjang nafasnya ya. Tunggu sampai sakitnya hilang, lalu tambah panjang sampai kita bisa nafas betul-betul panjang, saturasi pasti 100 ya nah yang punya tali kita pakai tali beda lagi ya ini kan bisa bisa jelasin untuk yang tidak punya tali supaya juga yang ngapain dong saya nah yang punya tali tarik nafas sekuat mungkin tarik nafas nafasnya pentok Aduh. maka buang nafas pelan pelan ya sama lain Oke, sekarang ganti tangan di atas. Yang enggak punya tali, bisa gerakan kayak menari ganti. Tarik nafas. Eh, tarik, tarik nafas. Buang nafas. Ya, Gerakan-gerakan tangan, silakan. Yang punya tali, kita perkuat otot-otot tangan. sambil tarik nafas. Buang nafas. Tarik hidung, buang hidung. Oke, cukup. Tiap gerakan sedikit-sedikit tapi seluruh tubuh digerakkan tubuh satu kesatuan. Misalnya yang migran perlu gerakan ini enggak. Tubuh itu satu kesatuan di mana saraf dari otak menyebar ke seluruh tubuh. Jadi sakit apapun modulnya sama ya. Tapi memang kalau orang diabet pasti cari di YouTube senam diabet ya tarik nafas lepaskan tarik nafas terakhirnya kayak tut, ya, tap ya, Nah, yang punya tali, yang tidak punya tali silahkan gerakan itu tarik nafas, kaki diangkat, lepas nafas, bisa turunkan, Tapi yang punya tali kita beda. Ya, jadi semua peserta yang baik punya tali atau tidak punya tali tidak nganggur, ya. Yang berbaring dari rumah sakit, tempat tidur, di rumah Yang bisa gerakan angkat kaki pelan-pelan Atau gerakan tangan ya Kita mulai Waktu tarik nafas, diangkat Buang nafas dengan pelan, itu semuanya pelan-pelan Oke, okay, hari ini cukup. Besok pagi kita praktek lagi setiap hari praktek. Kalau saya Senin, Jumat sabtu minggu pun saya memang betul-betul istirahat. Karena selain kebanyakan pergi luar kota, pagi-pagi harus ke airport. Kalau hari Minggu pagi-pagi harus ke gereja. Kadang sampai empat kali, lima kali harus ceramah. Saya tidak pelan pagi dan tidak senam pagi, ya. Nah, tadi kita habis latihan otot tangan, maka otot-ototnya digerakkan. Teman-teman, kalau saya akan bicara, teman-teman tampil -teman tarik. Pelan-pelan, buang nafas, pelan-pelan, semuanya gerakan lembut, ya. Tubuh kita jadi kuat dan lentur. Ketika seluruh anggota badan lentur, ya, maka saraf kejepit pun lepas, ya. Orang-orang saraf kejepit nanti silahkan kalau mau ada ya, ya Pak. Saya sudah sembuh, gitu ya. Nanti saya sendiri udah pakai fisioterapi, terapi air, udah macam-macam, udah belasan juta habis kemajuannya. pelan banget ikut body stretching dua minggu sembuh ya. Jadi salah kejepit ya gerakannya ini, migran minggu ya gerakannya ini. Jadi, Pak, saya salah kejepit gerakannya mana ya ini? Saya kanker, ya ini. saya ingat, ya ini. ingat, pola hidup sehat, olah nafas, olah badan, olah pikir, olah hati. Modulnya sama untuk semua penyakit. Tapi ini bukan obat mujarab, ya. Ini membetulkan metabolisme tubuh, saya bagus, memperbaiki hormonal tubuh. Hormonnya bagus, memperbaiki aliran energi. Kalau orang senci bilang. Kalau kita bilang aliran darah, ya. Waktu ditarik tadi. Tapi makanya, body stretchingnya setelah olah nafas, kalau pagi hari udah terbaik di MOB Satu atau bimbo 2. nanti metronolider yang lain buat malam aja. Ya, udah, karena begitu habis olah nafas, Bimbo yang punya pH meter dicek aja. Sebelum olah nafas, pH urinnya berapa? Sesudahnya pH urin berapa? pH urin berbeda dengan pH darah, tapi itu mengindikasi yang mau lebih yakin lagi. Sebelum program ini baru gabung ke rumah sakit, minta tes gas darah. Dalam analisa gas darah, ada saturasi segala macam, ada pH darah. Minum kista, kanker, diabetes, banyak yang di bawah 6. Kalau pakai urin, pakai pH urin, mungkin sekitar 5. Kalau mau yakin seberapa hebat pengaruh olah nafas, enggak usah tuh minum air alkali, enggak usah tuh minum sodium karbonat. Hanya dengan olah nafas. Nanti kan pH-nya naik, naik, naik, naik, naik. Dalam satu bulan, dari 5,6, 7,45 pH ideal pH ideal 7,45, 3 bulan minum kista, kanker mati semuanya jadi olah nafas ini saya bukan obat tapi dengan indikator saturasi aja 100. indikator pH aja 7,45. nanti indikator yang lain lihat di workshop ya hari demi hari saya akan post Wim Hof dua memang agak banyak ya kayak tiap hari harus ngeliatin YouTube satu jam gitu ya ya kalau anda nggak ada waktu besoknya aja tapi besok udah diposting apa lagi ya besoknya lagi kalau perlu ambil cuti satu hari, ya udah banyak yang terlewat seharian. Simak semua pelajarannya. Kalau mau sembuh, memang harus belajar ya, enggak pakai obat tapi pakai waktu karena harus belajar ya, atau enggak banyak nanya. Udah pokoknya praktek aja udah gitu ya. Ya sudah enggak usah lihat YouTube ya, enggak apa-apa. Tapi kalau lihat itu, ada lebih yakin. Oh, hemoglobin naik, oh, interleukin naik, oh, inflamasi bisa sembuh. Alasannya masuk akal, bener nih ilmiah. Dokter yang bilang, PSD yang bilang, gitu. saya akan ambil nanti dari pendapat para researcher. Ya kalau Anda lihat workshop, rekamannya itu, anda bisa lihat ya saya cuma comot, -comot, comot dari memang pendapat para bukan yang Wim Hof yang ngajar olah napas. Hof ini terlalu menarik bagi dunia. Sperosis sembuh, autoimun sembuh, mi yang kanker sembuh, maka banyak dokter, rumah sakit, PSD, researcher, mempelajari orang yang sedang olah nafas atau sudah latihan dibandingkan sama grup kontrol namanya tidak olah nafas, Hemoglobin di monitor, interleukin di monitor, saturasi di monitor, di rumah sakit, dengan alat-alat medis. Nah, hasilnya seperti yang saya jelaskan pada workshop. Saya tidak perlu menjelaskan ulang pada pagi hari ini. Ya, saya akan menjawab pertanyaan. Tak, izin saya akan ambil minum sebentar, ya. olah nafa senci, baitiko Rusia senci dari Cina, baitiko dari Rusia, dokter Patricia Garbang Amerika melarang buang lewat mulut, Rimhoff dari Belanda buang lewat mulut, haus dong, airnya kebuang dong, ya minum aja, <laughs> haus ya minum aja kan gitu ya, maka habis membuat dua pasti haus lah, coba ambil uh, gadget apa kaca uh air semuanya. Jadi betapa banyak kita buang uap air waktu Wim hop. Tapi juga buang CO2. CO2-nya banyak-banyak. Oksigennya masuk banyak-banyak, saturasi naik. Logikanya sesederhana itu ya, dengan kenapa saturasi naik dengan luar biasa. Tapi nanti kita juga saya mengajarkan juga nanti kita olah nafas yang MBSR, MBCT, tarik hidung, buang hidung. Seperti yang kita gunakan waktu olahraga tadi, ya tarik hidung, buang hidung pelan-pelan, ya nanti ada serial-serial seperti itu. Oke, saya akan menjawab eh, pertanyaan sekarang. Saya lihat kalau di Facebook apa ada yang bertanya? Oh ada juga yang di Facebook, ya. Oke, saya jawablah yang di Facebook dulu ya. Saya Wimbo 28377 perlahan naik 95. Oke, nggak masalah ya. Nanti pasti biasanya setelah tarik nafas kuat-kuat bisa ke 99 atau ke 100, tergantung tadi sebelum tahan nafas itu bisa berapa ya jadi ini sampai 82, dua ya tujuh tujuh dan tujuh sampai delapan tiga masalah ya yang penting dalam waktu selama latihan itu ya sebelum tahan nafas berikutnya jadi waktu kita tarik pelan-pelan 15 kali itu udah sembilan lima ke atas sudah aman ya. syukur bisa sampai 99 puluh sembilan atau seratus. Ya. Maka kalau belum ini terjadi karena belum banyak latihan bimob 2, seminggu ini waktu kata malah izin aja pas waktu praktek bimbo, olah nafas, nggak usah ikut bimob dua. Walaupun kita yang lain bimob 2, teman-teman bimob satu aja sampai bisa 99% ya atau 100. Karena kalau alatnya seperti ini, ya memang hanya dua digit, tidak bisa 100, hanya 99. Alatnya UL, seperti yang saya post di WA Group, ya, endorsement dari saya, merek UL, ini bisa 100%. Seperti saya tadi, rate pertama 99, rate kedua udah 100%. Bahkan tahan nafas sampai 40 detik, masih 100%. Tapi saya itu turun. Waktu tarik nafas, sekarang masih turun, karena ingat, butuh waktu dari tarik sampai ke jari-jari. Kan, Oksimeternya dipasang di jari, bukan di paru-paru. Kalau di YouTube-nya Wim Hof, yang orang olah nafas Wim Hof di rumah sakit, maka begitu dari nafas sudah naik karena alatnya, alat medis kedokteran, dimana dipasang di sekitar uh, uh, dada, ya rekamannya, dan lang langsung kayak mendeteksi darah lebih peka daripada oximeter. Ya. Jadi, Wim Hof II ini kayak latihan menyelam, jangan menyelam dulu sebelum berenang, bagi yang ngeliat di YouTube, di Facebook jangan langsung olah nafas ini ya tapi mimob satu dulu ya cari di YouTube mimob satu Jarot. nah itu dilatih satu minggu minimal ya karena kalau enggak satu saja turun di bawah 92 enggak bisa naik ada sakit hipoksia bahkan kalau perlu cari tabung oksigen ya karena kalau di bawah 92 berjam-jam otak bisa rusak ya jadi saya sudah mengingatkan berkali-kali ya maka sebenarnya olah nafas Bimov ini punya oximeter itu wajib ya. Nah kalau nggak punya gimana? Ya kalau tandanya setelah olah nafas masih pusing-pusing terus, jangan-jangan saturasinya nggak naik-naik, gitu ya. Makanya Bimov satu kita kemarin sampai 3 minggu kan, termasuk yang terakhir yang terakhir terakhir daftar saya tutup. Nah paling nggak ada satu minggu jeda Bimov satu, yaitu minimal satu minggu ya. Kalau misalnya Pak saya ke Bimov kok sekarang udah selesai masih gelingan masih pusing berhenti aja, ya. Besok pagi bimbof satu terus. Kalau perlu tiga jam sekali, atau kalau masih pusing ya setiap pagi satu kali cukup, atau dua kali bimbof satu, ya sampai nanti pusingnya itu hilang, gitu ya, masuk bimbof juga. Jadi ini emang pakai tahan nafas di mana saturasi turun. Kalau sudah kayak saya tarik nafas nggak lama latih seratus, seratus saja gitu ya. Ya sudah, ya bimbof dua bahkan bisa dua belas rit. Hari ini kita cuma tiga rit ya. Nahan 40 detik, 50, lima Nanti 40, 50, 60, 70, 80, 90 detik. Saya hanya keluarkan audio sampai 6 ronde. ya Yang 12 saya tarik lagi, saya tidak jadi broadcast, karena menurut saya setelah cukup lama telah nafas, 6, lebih baik kombinasi setelah 6 ronde itu disambung relaksasi. ya ya 6 ronde terus olahraga, sambil pelan-pelan nafasnya teratur, tarik uang yang sama, tarik hidung lewat hidung, itu secara pelajaran yang saya pelajari karena memang pinkov gunanya ini yang satu gunanya ini simak di WA grup tapi pertanyaannya apakah saya aman Aman. Satu lagi saya baca yang dari ikut di Facebook ya. Saya ikut Bpom 2 saturasi 99 tapi detak jantung 66 68 enggak masalah ya. 60 sampai 100 itu ringnya. Di bawah 60 kerendahan silakan jalan kaki tiap pagi ya. Olah nafas membuat denyut jantung normal yang yang rendah naik, yang naik turun. Naik turunnya lebih cepat tapi dari bawah ke atas pelan. Maka dari bawah ke atas jangan hanya olah nafas. Jalan kaki cepat tiap pagi. Bawa oksimeternya boleh untuk melihat denyut jantungnya. Waktu duduk gini berapa? 50-60, 60-70, jalan kaki pasti 80-90. Jalan cepat pasti 100. Nah, kita harus sering jalan cepat. Gitu ya. Lama-lama dilatih ya, naik kan semuanya itu butuh latihan ya. Jadi atau minum kopi dikit pasti naik ya. Tapi kalau misalnya nggak mau minum kopi ya penganut anti kopi atau minum kopi jantung berdebar-debar ya sedikit ya boleh kafein dibutuhkan sedikit. Oke sekarang saya akan baca pertanyaan yang ada di uh, chat uh, zoom ya. Flu boleh nafas boleh apalagi covid harus ya dua tahun tiga tahun lalu 2020. 2020, saya belum kenal olah nafas. Tapi tung desem kena covid -19. dan dia di YouTube saya Wim Hof dua tarik nafas buang nafas gini satu rasi sen naik wah saya senang sekali begitu orang covid kan satu turun lagi namanya orang covid kan pilek sesak nafas Wim Hof dua gitu itu agak agak ekstrim ya bahkan mungkin kayaknya tung desem nggak pakai Wim Hof satu gitu ya tapi asal bertahan dari 30 detik dulu 40 detik itu pun boleh sebenarnya bahaya yang saya berikan ini enggak berlaku bagi semua orang bahkan waktu saya latihan aja pelatihnya nggak bilang bahaya gitu loh. cuma saya menjumpai kasus walaupun kasus itu bisa satu dari sejuta atau satu dari seribu tapi kalau orang medis orang konsen kesehatan satu kasus ini kalau bisa jangan ada nama-namanya praktek nanti ya jadi sebenarnya di tempat lain gurunya enggak kayak saya ini bahaya bahaya bahaya gitu ya ya tapi lebih baik bilang bahaya lah namanya diving kan emang bisa bahaya gitu ya jadi eh lu boleh yang harus hati-hati kalau saya tuh maunya semuanya hati-hati jangan ada kasus ya eh, karena pernah ada kasus di kelompok yang lain orang olah nafas ya karena serangan jantung di bawah rumah sakit tentu pihak yang melatih olah nafas ya itu kan sebab yang lain gitu tapi ya Kan saya ikut di komunitas itu ya punya pendapat ya bukan menghagimi tapi karena emang olah nafas itu bisa di jantungnya duduk, duduk duduk ada ya yang punya masalah jantung seperti yang saya jelaskan dalam workshop ya tapi flu, pile, covid atau apa lagi covid kan bulan juli kemarin saya ke singapura kena covid nggak minum antibiotik nggak minum antivirus ya olah nafas jadi waktu saya covid kan saya tetap mimpin pagi seperti ini tahan nafas biasa bisa tiga menit dua menit baru tahan apa sih dua menit udah uh ya ya nggak apa apa udah sanggupnya segitu ya langsung tarik tahan lima d buang lagi bahkan nahan pun juga kayak tarik terus tahan tuh. habis narik nahan aja bisa goyang goyang par par goyang goyang saya tetap latihan tiap pagi begitu covid kan tenggorokannya gatal gatal hilang tuh gatal gatalnya peradangan inflamasi hilang jadi boleh Pagi Pak saya beli VCO probiotik, saya taruh di kulkas, kok beku. Ya kalau VCO beku, yang tidak beku itu eh, apa namanya minyak ikan. Ya, jadi kalau VCO ya eh, sebenarnya nggak harus di kulkas, tapi sebulan harus habis paling paling lama. Jangan sampai bau teneg. Ya kalau di kulkas ya nanti dikeluarkan lagi terus diminum. Saya minum protein nabati yang pernah Pak Jarot share di grup. Oke, okay, produk ISDA, Organic Free Sugar, tapi kok rasanya manis seperti ada butiran mirip gula pasir. Ya, harusnya tidak ada, ya. Kalau ada, kalau dia betul-betul ISD Organic Free Sugar, Sugar Free, maka itu nah gini, bukan gula tapi bisa ada dari butiran-butiran kan itu dari herbal ya, protein herbal itu pasti dari polong-polongan dari biji-bijian yang memang ada karbonya ya, jadi bukan bebas karbo, sugar free di situ tidak ditambah gula sama sekali tapi itu mengandung karbohidrat, karena kan dari polong-polongan biji-bijian itu masih ada karbohidratnya rendah ya dari biji-bijian ya, yang kita pasti akan terasa manis kalau ada kanker masih nggak masalah dalam, dalam batas karbonya. Kalau diabetes selama nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti maka karbo dari sayur, karbo dari kacang, karbo dari itu masih bisa ya. Dan sehari cukup satu gelas karena kita ambil proteinnya. Tapi karbonya masih ada karena itu dibuat dari kacang-kacangan, polong-polongan, ya yang diproses secara alam tanpa banyak misalnya pemisahan karbonya dibuang gitu nggak? Ya, jadi kayak kita makan kacang aja ada ada karbonya, iya, ya. ya atau kalau kita cuma 2 scoop satu hari kan itu pakai 2 scoop aja gitu kan. Kalau dicampur air, air dingin jangan air panas ya. Nanti ya apa vitamin dan antioksidanya ada yang rusak. Pakai air dingin diaduk ya. Kalau di kulkas enggak perlu 2 3 jam, 5 jam, 6 jam, 12 jam boleh. Sore diaduk, besok pagi diminum gitu ya. Jadi kita kita tetap butuh karbo tapi kita jangan makan karbo istilahnya istilahnya itu karbo murni itu roti, bakmi, singkong, umbi-umbian tapi karbo dari sayur ada karbonya, enggak apa-apa ya, kan kita satu hari butuh 1500an kalori mungkin dari karbonya cuma 500 kalori ya 1000 kalori ngambil dari keton dari lemak itu udah <tuh> diabetes sudah bisa lepas obat lepas insulin gula di bawah 120 tetap karbo tapi terbatas jadi uh, tidak usah sampai tanpa karbu sama sekali gitu enggak yang ketiga sata ikut pacarot satu oh, saturasi 91 oke mau, ya tahan nafas nanti dari 90 80 70 tergantung sebenarnya mau turun lebih banyak ya buangnya lebih banyak kan saturasi itu oksigen ya kalau kita sebelum tahan nafas buangnya lebih banyak Buang habis, buang habis, buang habis tuh ada tiup, tiup terus, tiup sampai perutnya kempes, sampai habis. Oh, udah pasti turunnya lebih banyak ya, tapi kalau masih baru jangan banyak-banyak, dan -banyak. turunnya sampai tujuh puluh ngerieng lagi. Turunannya sekarang sembilan puluh, nanti bisa delapan puluh, delapan puluh agak ngliang -ngliang. Oke, berarti segitu aja. Lain kali buangnya lebih banyak lagi, bisa tujuh puluh, lama-lama tujuh puluh, enggak gerieng lama-lama enam puluh, enggak gerieng lama-lama lima puluh, kan dan apa gunanya? Itu dijelaskan di workshop. ya Kalau sel kekurangan oksigen, apa yang terjadi? ya Tubuh kita kan kekurangan oksigen, waktu kita tahan nafas. Apa yang terjadi? Penjelasan apa, mengapa itu di workshop. Pagi hari ini jawabnya hal-hal teknis. Karena kalau pertanyaannya mengapa, kita jelasnya 40 menit satu pertanyaan. Dan itu sudah dijelaskan di rekaman-rekaman workshop. Jadi kita sekarang sampai selama-lamanya, kita nggak akan workshop yang sudah di-workshopkan semua yang sudah di workshopkan ada rekamannya sehingga di WA grup tinggal simak ini simak ini termasuk yang tidak bisa ikut pagi. Ya, praktek sendiri aja kan ada rekamannya, ada penjelasannya gitu ya. Cuma penjelasannya urut di WA grup. Jangan tiba-tiba datang langsung di ngop nanti ada masalah report ya. Pak boleh buat EE dari buah-buahan yang jatuh. Ya buang aja, eh, kalau sukun jangan ya. Sukun tempat itu kalau buat biowas nggak apa-apa tapi kalau ekoenzim itu hindari buah-buah yang bergetah termasuk sukun kan bergetah ya itu buat pupuk aja kalau buat ekoenzim misalnya apel yang jatuh ya bagian busuknya dibuang karena yang busuk pasti ada mikroba yang tidak bagusnya yang membuat bau busuk nanti ekoenzimnya bau busuk juga jadi sebenarnya istilahnya itu bahan organik segar kalau ke pasar atau kalau saya langganan tukang rujak sama jual nenas Ya, bahkan mereka daunnya udah dibuangin, tinggal kulit nanasnya to aja, itu udah terlap bersih. Ya, kita beli nanas aja, langganan di situ, mas. Nanti sampahnya saya ambil ya. Ini <gifin> gini <eko -enzyme> gitu ya. Saya juga, saya punya halaman, saya punya ada pohon sukur. Saya nggak pernah bikin untuk ya karena itu bergetah Nanti jadinya bisa item, bisa macam-macam. Ya, jadi buah segar. Ya, mau tanya soal ekoenzim kan fungsinya sebagai antiseptik. Apakah bisa sesekali merendam pantat bagian organ Bisa. Ya buat mandi. Kalau saya mandi, mandi terakhir malah setelah pakai sabun sudah bersih. Ya bilas terakhir air ekoenzim pengenceran seribu kali. Berarti kalau satu liter satu ember aja. Karena terakhir bilas cukup pakai di ember ember lima liter berarti lima mili. Satu mili kira-kira dua -kira tetes. Ya kira-kira aja. Ya apalagi kan badannya sudah basah. Jadi kalau pengencerannya nggak seribu kali bisa lima ratus kali berarti satu liter 2 mili bukan satu mili gitu ya nanti kan cairan ekwosium ini ketemu air yang sudah di tubuh akan terjadi pengenceran sendiri sendiri ya bilas terakhir ya, termasuk pelukramas udah langsung diandukin aja itu itu termasuk itu kan jadi anti anti nah, menjadi desinfektan dan juga antiseptik ya di seluruh tubuh kita maka kulit kulit yang bau ya yang gatal eksim sakit kulit sembuh semuanya itu ya jadi ada yang yang sembuh nggak dengan olah nafas ya dengan ekoenzim ada banyak di grup ekoenzim juga kesaksian banyak detox dengan ekoenzim yang penyudaranya kena kanker penyudara olah nafas plus dikompres dengan mama enzim atau kalau nggak punya mama enzim sebenarnya kain kainannya kain dibasahi ekoenzim karena mama enzim itu sebenarnya adalah jaringan selulus, di dimana banyak probiotik bersarang di situ ya lalu buat kompres ya sudah tingginya hilang, agak kering ya sebenarnya dibalikkan lagi kalau itu makhluk hidup ya. Tapi bisa juga dengan kain basah. Kainnya kain, kain dicelup ekoenzim kalau buat kompres. Luka gangren, eksing, saya kutil mata ikan aja lepas mulus lagi. Saya saya ada kutil mata ikan di kaki yang posisinya bisa sama persis bapak saya ada kutil ikan di situ. Diolesi ekoenzim tiap hari 3 minggu hilang lepas. Jadi dahsyat banget itu ekoenzim untuk penyakit-penyakit luar ya, obat luar apalagi sakit kulit ya saya sakit gigi aja kumur-kumur ini sampai sekarang nih udah tiga tahun lalu gigi saya akarnya patah eco tidak menyambung akar yang patah tapi akarnya patah lalu menjadi goyang karena goyang mungkin banyak mikroba jeleknya sehingga bau mulut sakit tiap pagi kumur-kumur eco -enzyme. ya kalau pakai odol itu kan kimia selesai bilas ganti kumur-kumur eco -enzyme. bahkan mau, kalau nggak mau pakai odol pun nggak masalah. Ya, sikat gigi kan ada pas lagi pakai pasta gigi yang mereknya enzim ya pakai bahan kimia jadi sikat gigi tanpa odol bersih dulu lanjut kumur umur eko enzim Udah, bau mulut aja hilang kenapa bau mulut kan banyak bakteri pembusukan nah eko enzim bakteri baik juga tadi malam kita pas seminar bakteri baik ya bakteri itu bagus ya untuk Berendam boleh atau kalau enggak cukup pakai gini. Misalnya cebok pakai daun sirih gitu kan. sekarang ceboknya pakai ekoenzim yang dicairkan seribu kali. Kenapa seribu kali? pH-nya udah tujuh. Jangan kental-kental karena pH-nya kan asam, ini malah jadi sakit, perih ya. Jadi dengan dengan pengenceran 1000 kali itu pH-nya jadi enzim itu bekerja pada pH 7. Ketika masih klasik enzim, ketika masih ekoenzim, pH-nya sekitar 3 sampai 4. Maka harus diencerkan. Waktu saya tes di mikro lab mikrobiologi untuk bunuh bakteri, pengenceran 500 kali, pengenceran 10 kali, 100 kali, 2 kali, 500 kali, 1.000 kali dalam 10 menit yang paling efektif membunuh bakteri sampai 100 yang 1.000 kali, bahkan 5.000 kali masih sama dengan yang pengenceran 1.000 kali, 500 kali, 500 kali ini yang mati 99 Tapi pengenceran 100 kali berarti kental, yang mati hanya 70 persen. Jadi bukan makin kental makin jarak gitu enggak itu kan kimia kalau ekoenzim plastik enzim enzim itu bekerja pada PH tertentu. maka harus ada pengenceran ya tadi saya olah nafas yang ketiga pulsanya turun sampai 46 oksigennya 60an mau tanya kalau Bapak nggak salah bilang pulsa atas jadi gini jadi pulsa itu normalnya 60-100. ya pulsa ya, kalau saturasi yang di bawah ya begitu 100, hati-hati ya hati-hati tapi jangan takut makin takut makin naik ya tapi kalau seratus berhenti terus ada lega lega kita lega aja itu tadi turun ya lega gitu ya kalau di atas 110. kalau turun nah kalau turun di bawah sampai 46. ya maka tarik biasa sama ya, tarik biasa. Ya, tarik biasa, boleh nariknya lebih kenceng. Nariknya lebih kenceng itu cenderung naik, semuanya ya, buangnya pelan-pelan lega, cenderung turun ya. Tapi yang paling bagus, kalau yang pulsa sampai 4, 6, 4, 6 begini udah mulai sekarang rajin olahraga, terutama jalan kaki, jalan cepat, atau treadmill. Ya, supaya satu apa pulsa itu nggak di bawah 60 ya apalagi ini empat di bawah 50 ya. sebelum olah nafas ph saya 7 setelah olah nafas pasti akan naik lagi ya dan angka 7 itu normal ya ph darah ya kalau ph darah itu normalnya idealnya 7,45 jadi 7 pun batas bawah ya kalau ph darah kalau ph darahnya 7, coba cek ph urin ya mungkin bisa enam setengah karena ph urin lebih rendah daripada ph darah berbeda ya, yang berbeda, karena kan buangannya. Untuk menjaga gula darah stabil, tubuh kebanyakan asam hasil metabolisme yang tidak baik, banyak asamnya dibuang supaya darahnya stabil. Tapi kalau sampai benar-benar metabolisme kacau gitu ya, buangannya aja pH-nya 4, 5, jangan-jangan pH-nya rendah, maka perlu tes di rumah sakit. Tapi bisa dibayangin, kalau buangannya aja 7,45, ada 7, pH urinnya 7, berarti sampah-sampah asamnya enggak banyak, metabolisme kita bagus kalau mau yakin bahwa urinnya 7,4 bagus, cari anak kecil yang nggak pernah sakit. Anak-anak SD -anak yang jarang minum antibiotik, yang belum jarang sakit, cek aja pH urinnya. Kalau di, jadi ada pembandingnya kan. Ya kan kalau katanya di Google pH urin ya 5 pun dibilang normal, 5 sampai 8 ya begitu kan. Tapi memang kan idealnya berapa dong? Kan kita menuju ideal. Sebutan Pak Obat itu kan segala sesuatu harus ideal. Saturasi idealnya berapa? 100. Ya kita 100 pH darah idealnya tujuh empat lima, ya kita tujuh empat gitu ya, cepat segala penyakit cepat sembuh ketika saturasi 100%, PH-nya ideal gitu ya. Nah, pH ideal ini kalau mau tes rumah sakit terus kan mahal, jadi kita tes pH urin, walaupun tidak sama, tapi mengindikasi ya. Jadi eh, kalau mau bagus ya normal, normalnya pH darah 7,45. kalau urin enam setengah masih normal. Saya dulu 5,2 urinnya tapi kan saya pikir ah Google bilang 5 sampai delapan nggak masalah lalu istri tak seru kejeng itu <laughs> <7 ,4. laughs> istri saya emang jarang sakit sehat ya itu <laughs> urinnya ada lagi peserta ini yang bener pak anak saya itu juga pak pak saya 6,2 pak urin pak gitu ya bapak juga nggak lama lagi itu juga sudah ribuan peserta kan pola nafas ph nya naik jadi PH saya sebelum olah 5,6. Olah malah turun 7,3. Ya, saya ada stroke ringan. Bisa-bisa waktu olah nafas ini kan detok dulu. Ya, bahkan ada yang sampai 4, ya. Pencengnya baunya minta ampun, keringatnya bau minta ampun. Itu kalau baru seminggu dua minggu begitu biasa. BAB-nya item karena waktu kita olah nafas ini kayak orang detok. Ya. jadi pencengnya, uduh ada yang sampai amber merah, coklat, Wow Cek pH-nya lima loh empat loh, gitu ya banyak minum olah nafas banyak minum olah nafas nanti bergerak naik jadi bisa sampai bisa butuh waktu satu bulan tergantung seberapa banyak racun di tubuh anda ya awal awalnya dulu keringat saya olah nafas bau banget banyak racun lo di tubuh dibuang semuanya lewat keringat lewat urin lewat BAB ya jadi nanti pasti ya kan dari ribuan peserta ya udah banyak yang di WA group yang dua arah, yang testimoni ataupun yang japri, udah soal pH nggak perlu saya broadcast lagi udah semuanya pasti naik. <laughs> saya kan ya, diabet pH saya 5,2 tapi begitu pH 7,45 lepas obat lepas insulin. Jadi jadi kalau ngalami itu ngajar ya tapi pilih yakin apalagi yang ngalami udah banyak gitu ya pH udah pasti naik. Cuma kalau turun begini kenapa gitu ya ada stroke ada apa ada ini ada masalah berarti bisa-bisa memang turun dulu waktu tubuhnya banyak racun. Denyut jadi 125 banyakan ya kalau denyut 125 ketinggian ya perlu lega lega. Jadi sebenarnya yang paling bikin turun itu apa sih kita bicara yang seling saya pakai aja saya biar ber berulang-ulang ya dikejar anjing <guluh> lari denyut jantung pasti naik bukan hanya larinya takutnya itu bahkan sekarang nggak usah dikejar anjing dateng aja jadi kolektor <gifat> atau kita tak ketakutan apa ada demo nih duduk-duduk atau kita ketakutan duduk-duduk-coba bayangin sambil pasang oximeter kita bermain otak ya makanya nanti kalau sampai modul mbsr bukan bimbo saya akan akan ajarkan gitu ya pasang oximeter bayangin duduk di bawah pohon dipikirkan angin sepoi-sepoi Berhembus tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, bahkan akan seminggu. usah pakai tarik nafas, buang nafas. Coba aja, bernafasnya biasa aja. tapi kita bermain pikiran nih, bayangin dikejar anjing, dikejar lari, lari, lari, lari. Bahkan mereka kalau saking bayangin kita nafasnya bisa akan ngikutin gitu ya. Tapi sekarang yang 125 ini, denyut tanjungnya pasang aja, oximeternya kalau malah Tutup mata bayangin saya lagi di gunung di pinggir danau. Dah, nafasnya biasa aja udah. Ya, tapi bayangin, terasa angin pelan-pelan, ya. Bayangin kalau kuat bay imajinasinya bahkan bisa kayak tang tangannya kalau kita membayangkan di bawah pohon, angin berembus ser. <tuh> Wah, itu bayangannya kuat banget. Udah, udah sampai di level itu, coba lihat denyut jantungnya. Buka mata, lihat denyut jantungnya, ya. Anda praktek Anda mengalami Anda mengalami pelajaran itu lupa karena masuk di otak dari pelajaran tidak masuk tidak akan lupa ketika masuk di pengalaman ya, begitu masuk di pengalaman itu itu memorinya ada kuat banget ya Anda tidak akan lupa dengan pelajaran saya begitu ada praktek nah, saya habis kemo Oke, okay. apakah olahraga Enggak. Ya, olahraganya sehari pagi satu kali cukup. Ya, jadi selebihnya olah saja tiap tiga jam sekali. Minggu satu boleh, Minggu dua boleh. Nanti minggu depan ya eh, sih, tiga minggu lagi kita belajar MBSR malam harinya MBSR. Involve kalau yang sudah pernah ikut Senji, pernah ikut John Gabat Patria Gabang, Lukas Rockwood, atau ikut saya yang modul-modul MBSR malam harinya jangan involve. Ya yang masih ribok nggak apa-apa, kenapa nggak apa-apa? paling hanya tiga minggu ke depan, tapi jangan berbulan-bulan ribok terus, nanti malah gulanya juga termasuk naik turun fluktuatif, ya. Saya dulu pernah dua bulan ribok terus itu kenapa gula saya fluktuatif? ya, baru belajar namanya modul autonomic nervous system, dimana di grup yang lain itu saya nggak belajar, nggak diajari autonomic nervous system, maka waktu saya belajar di Lukas Rockwood belajar autonomic nervous system belajar di John Baptistin, saya belajar MBSR, MBCT, di pola hidup sehat, saya rangkum, saya ajarkan olah nafas. Walaupun saya sarjana pangan, soal pangan saya lebih baik panggil dokter, dokter, dokter yang memang bidang itu, itu ya. Saya nggak mengajarkan semuanya. Dan yang contoh, oke 125 tadi olah nafas, body stretching, boleh berenang, boleh saja. tunggu keringatnya habis ya. kayak orang habis olahraga, ya jangan nyembulong ke air dulu, ya berenang nggak apa-apa. Berenang itu saya kayak body stretching. Bahkan kalau misalnya memang punya hobi berenang, ya body stretchingnya mau ditinggalin ya nggak apa-apa. Tapi body stretching ada gerakan-gerakan yang di waktu renang tidak ya. Jadi renang itu bagus banget. Ya, kebutuhan akan body stretching bagi seorang yang renang nggak terlalu seperti orang lain yang nggak pernah olahraga. Tapi kalau anda berenang pun tambah body stretching, ya karena ada gerakan-gerakan tertentu yang tidak direnung, tidak ada. Tapi renang itu bagus banget, ya. Oke, satu pertanyaan terakhir saya baca ya si pertanyaan yang 723. Jangan tulis pertanyaan lagi, besok kita lanjutkan karena baca 724. Pak, kalau pandi dengan EE apakah akan membunuh mikrobiom? Enggak. Malah menambah. Ekoenzim itu mikrobiom. Ekoenzim itu probiotik. Jadi menambah Ya, kalau anda mandi pakai sabun, nah itu malah ada yang mati. Ya, tapi, tapi jangan takut, kulit kita tuh hebat. Kulit kita tuh keringat bisa keluar, tapi air nggak bisa masuk kan? Anda berenang, ngembung. <laughs> akhirnya masuk nggak? Kulit kita pertama hebat banget, air bisa keluar tapi nggak bisa masuk. Yang kedua, kulit itu mikroba baiknya, makanya yang tadi malam coba, yang tadi malam ikut webinar, Ingat nggak? Di mana mikrobanya banyak? lambung pencernaan sama kulit. Kulit ini benteng pertahanan. Untuk bakteri jahat masuk ditahan sama dia. Bakteri baik membunuh bakteri jahat. Bakteri baik tidak membunuh bakteri baik. Maka kalau ekoenzim itu bakteri baik. Probiotik bakteri baik. Anda mandi, mandi jus pro juga boleh. Anda sambil mandi rendeman kasih jus pro juga boleh. Kasih pro promec juga boleh. Ada berendam aja malah. Kayak batak gitu berendam, ya. Itu ngumpul, dimasuk, mereka cover koloni. Jadi bakteri baik tidak membunuh bakteri baik, mereka melindungi dengan yang lain. Nah kulit, makanya juga kenapa bikin ekoenzim, klasik enzim, kalau klasik enzim terutama kulit yang bisa dimakan, ya kulit dimasukkan. Makan jeruk keprok, kan kulitnya nggak dimakan, ya jangan, itu pektinnya tinggi. Kalau pektin tinggi, nanti fermentasi bisa muncul metanol. Metanol nggak bagus buat kesehatan, kalau etanol masih boleh. Nah Kita makan apel, sak kulitnya, bikin klasik enzim, kulitnya dimasukkan. Tapi ekoenzim itu semuanya kulit itu kenapa sebenarnya hebat banget untuk pengobatan. Kenapa bakteri baik itu adanya di kulit. Ya kalau di dalam buah itu vitamin, mineral, antioksidan di kulit itu mikroba baiknya banyak. Maka kalau kulit buah itu belum terluka, nggak busuk-busuk, ada udara, ada bakteri ditahan sama kulitnya. Ya jadi sebenarnya nggak, nggak semuanya buah itu disemprot lilin gitu enggak. Kenapa nggak busuk-busuk? Ya, probiotiknya bagus. Dalam kulit itu banyak probiotik. Makanya bikin plastik enzim, deko enzim, nggak usah, usah pakai starter. Kalau bikin jus pro, pakai starter. Ya Ada SIMA aja webinar saya mengenai sehat dengan probiotik. Semua B.A. Group pernah dipos. Bahkan sebelum mulai belajar olah nafas, sambil menunggu pelajaran SIMA ini, itu pasti ada sehat dengan probiotik. Jadi harusnya tuh sebelum mulai pelajaran, semua link youtube itu diklik satu-satu, dilihat satu-satu. Satunya kan satu setengah jam, dua jam, ini memang kayak kuliah. Makanya begitu buka biaya, kan saya nggak mulai pelajaran olah nafas. Kan? Menunggu, sima ini, sima ini, itu betul, diklik satu-satu. ya Begitu olah nafas, sudah minum probiotik, sudah ngerti tips sleep, sudah ngerti makan sehat. Waktu olah nafas, darahnya lancar, darah lancar, bawahnya obat. Makan nggak bener darahnya lancar, yang dibawa penyakit. Maka olah nafas harus diiringi dengan makan sehat. ya nah Ekoenzim, banyak enzimnya ya, banyak probiotiknya juga karena dibuat dari kulit. Itu probiotiknya luar biasa, ya. Oke, terakhir Tadi saya jawab pertanyaan terakhir, Pak, saya ada autoimun. Sudah ikut olah nafas beberapa bulan ini, tapi mood saya masih kurang nyaman, suka senamanan, ya. Kalau ada autoimun, paginya Wim Hof, malamnya wajib itu yang MBSR ya, modul 4 5 6 7 8 9 10 11 itu mesti bergantian tiap malam. Ya, autoimun Uh, rambut rontok, uh, menstruasi nggak teratur, gerd, mah, wing golfnya paki aja, karena selanjutnya lebih banyak masalah hormon, autoimun, antibody nyerang diri sendiri. Kenapa? Koordinasi sistem imunnya kacau. Kenapa kacau? Hormonnya kacau. Nah bicara hormon yang terbaik MBSR, MBCT. Ya, Wim Hof ini bicara metabolisme, metabolisme saturasi sinai, interleukin naik, yang ada masalah rendah hemoglobin Wim Hof, autoimun, kanker yang berhubungan dengan sistem imun, MBSR, MBCT pada malam harinya wajib. Ya, oke selebihnya mau tanya lagi silakan gabung besok. Ya, jadi setiap hari harus kita usahakan selesai jam 7. semuanya. Ya, tapi kalau kita molor-molor ya setengah delapan. Nanti datang lagi besok lalu. Yang hari enggak terjawab, ya besok datang langsung ngetik aja pertanyaan. Waktu olah nafas, jangan ngetik pertanyaan. Ya, waktu olah nafas, betul, -betul nikmati mati nafas. Tarik, kalau perlu tutup mata, tapi kalau misalnya tutup mata, bimbo dua ini sering geli gitu ya. Buka mata aja, ya, kita lihat pas olah nafas. Kadang ada yang ngetik pertanyaan, ya, ngetik masuk aja duluan. Dan enggak perlu WA saya ya, mohon maaf sekali lagi, yang WA saya tidak jawab. Saya sudah sediakan waktu pagi hari di tempat Zoom, itulah mekanisme dan cara apuran BA Group ini untuk bertanya dia hadir langsung, ya, Zoom. ya ikut Zoom, ya ambil cuti lah, ikut Zoom. Gitu ya. Atau kalau enggak ya hari ini di jalan berangkat kantor pak di kantor nanti saya ikut Zoom. gitu ya. Di tengah jalan lalu bertanya, ya. kenapa saya nggak terima jabri kerjaan saya betul-betul banyak, saya tidak mau terganggu jamnya saya ngurusin olah nafas saya urusin tapi setelah itu saya tidak mau diganggu. Gitu ya, karena kita harus bekerja, harus cari uang, harus ada kerjaan yang lain. Gitu ya, terus sekali lagi, mohon maaf, bahkan mohon maaf juga ya. Beberapa ratus orang sudah saya blok WA-nya karena rajin japri. Ya, saya blok, udah jadi, emang mohon maaf ya, karena memang ya manusia kayak kita juga ada, ada privasi, ada kerjaan masing-masing. Nanya yang urgent boleh, tapi nanya yang dijelaskan di workshop gitu kan? Berarti kan males liatin workshop, tapi nggak males WA saya gitu kan. Nggak mau repot, tapi ngerepotin saya. Jadi, mohon maaf ya, untuk beberapa orang yang juga saya blog, WA-nya karena Jabri saya gitu ya. Jadi, untuk hal-hal yang boleh Jabri, ya silakan. Misalnya, kayak saya mengajak orang, Pak, dulu kan tak batin link-nya, lalu ikut-ikut lagi gitu ya. Sekarang saya kasih pengumuman aja yang mau ikut angkatan baru. Nanti orang itu yang WA saya, tak lihat atau belum di grup, ya saya kasih link. Kalau enggak, satu orang bisa ikut dua, tiga, empat grup? Kenapa sih? Kan isinya sama gitu ya. Jadi, pertanyaan ada di Sungeok, oke. Okay? Sampai jumpa besok pagi, ya. Terima kasih. Selamat pagi.